Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo WhatsApp guys, balik lagi dengan gua Adi di channel Si Sutops.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 Nunggu apa lagi ya kan? Yuk, subscribe channelnya dan jangan lupa aktifin loncengnya ya kan? Karena di sana akan ada giveaway set bundle alok dan diamond free fire Wow. Serta pantengin terus channelnya ya Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy Oke, Oke pada video kali ini cuy Gua mau share dan membahas info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire Mulai dari pembaruan map bermuda 2.0 Event top up Sampai dengan Hayato awakening atau Hayato flame blue dan lain-lain Yang pertama ada pembaruan map bermuda 2.0 Nah, nantinya map bermuda yang ada di game Free Fire akan di-rework atau diperbarui di beberapa bagian atau daerahnya, cuy. Yang pertama ada pembaruan di daerah bulse dan graviar Jadi, nantinya akan ada map atau daerah baru di sini, cuy. Namanya itu daerah akademi. Entah daerah bulse dan graviar ini akan dihapus atau gimana, tapi kalau kita lihat pada map baru yang akan rilis ini, kayaknya dua map itu dihapus, cuy. Atau diganti dengan daerah akademi ini Dan kalau kita perhatikan pada daerah akademi ini Itu bangunannya seperti pabrik yang ada di daerah hangar cuy Dan ada rumah-rumah kecil di sekitarnya Dan juga jalannya jadi lebih lebar ya Dibandingkan dengan jalan yang ada di map sekarang Wah bisa dibuat balapan satu guil nih cuy Mantap-mantap nih Terus ada pembaruan di daerah dekat Plantation Jadi nanti akan hadir daerah baru yaitu daerah Hydro Power Yang dimana daerah ini itu bisa buat alternatif jalan untuk menyeberangi sungai yang ada di sini cuy okay. Dan kalau kita perhatikan bendungan yang ada di sini itu dihapus ya sama Bapak Garena Wah buat player-player yang sering ngedok di bendungan ini jadi nggak bisa ngedok lagi nih cuy Terus, ada pembaruan di daerah Sentosa. Nah, jadi nantinya di daerah Sentosa akan rilis daerah baru, yaitu daerah Yagami Garden. Waduh, kalau kita lihat dari namanya aja, Garden Cuy, berarti taman ya kan? Bakalan banyak pohon bunga atau tanaman-tanaman nih di sini. Goodbye, Player Sentosa, gitu kan? Kalau di daerah Sentosa yang dulu itu mapnya lebar atau panjang ya kan Dan untuk daerah Yagami Garden ini Itu jadi lebih kecil ya um, Gimana nih tanggapan player-player Sentosa buat update map bermuda 2.0 ini cuy Komen di bawah ya Terus ada pembaruan di daerah Rim 6 Village Nah, jadi nantinya di daerah Rim 6 Village akan dihapus dan diperbarui Menjadi daerah Fish Herman Crack Yang artinya sungai nelayan Kalau nggak salah cuy Berarti bakal banyak kapal nelayan nih Di tempat ini Buat yang suka turun di ring 6 Jangan sedih ya Oke sepertinya itu saja Pembaruan untuk map baru bermuda 2.0 nya Ntar kalau udah bisa main di Free Fire Advance Server Kita bakalan review-review nih Map baru bermuda 2.0 ini ya kan Jadi tungguin aja ya cuy okay. Yang kedua Ada tampilan lobby baru di next update Yang ketiga Ada pembaruan pada lagu di dalam game Free Fire jadi pihak Garena bekerja sama dengan kemitraan seri Netflix La Casa de Papel Dalam update lagu baru di dalam game Free Fire Untuk bagaimana alunan musiknya kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Yang keempat, ada skin terbaru dari mobil jeep atau mobil biru Nah, nantinya akan ada skin terbaru dan pertama kali nih Untuk kendaraan mobil jeep atau kaleng biru Dengan desain logo kepala elang gitu cuy Dan kalau nggak salah, ini skin akan rilis pada hadiah event setelah big update nanti Entar kalau ada info, eventnya bakalan gua share ke kalian semua cuy Oke okay. Yang kelima, ada pembaruan untuk tampilan loading screen saat kita akan login di game Free Fire Nah, jadi nanti tampilan loading screen waktu kita akan login di game Free Fire Akan menjadi gambar karakter Hayato dan karakter baru Hayato Flame Blue atau Hayato Awakening cuy Waduh, keren banget sih ini Jadi makin betah nih main game Free Fire ya kan Yang keenam, ada pembaruan atau update untuk karakter Hayato. Nah, dikabarkan nanti akan hadir karakter baru yaitu karakter Hayato Flame Blue atau Hayato Awakening di game Free Fire. Waduh, lebih kerenan Hayato yang ini ya untuk tampilannya. Wah, wah, bau-bau skin katana baru nih cuy. Dengan desain warna biru nih kapan nih skin katana rilis ya hmm dan karakter hayato flame blue ini memiliki skill aktif Gosin jutsu dengan logo blue tameng gitu dan dikabarkan skill dari hayato awakening ini adalah dapat mengurangi damage atau kerusakan frontal sebanyak 25% selama 5 detik dan untuk cooldownnya itu 50 detik untuk bisa aktif kembali skillnya cuy dan akan meningkat sesuai dengan level dari karakter Hayato Flame Blue ini. Dan menembak akan menyatakan keterampilannya. Um, mungkin yang dimaksud di sini itu musuh yang menembak kita atau saat kita menembak akan ada tampilan atau pembaruan kalau skill dari karakter ini itu aktif, cuy. Dan kalau nggak salah skill dari karakter ini itu bisa memperbaiki face kita yang rusak, cuy. Ntar lah kita akan review karakter ini ya kan Tadi waktu aku cek di websitenya Masih terjadi error cuy Jadi kita tidak bisa meng review karakter Hayato baru ini Gak apa-apa lah ya Masih ada besok gitu kan Santuy aja ya kan Santuy Yang ketujuh, ada pembaruan pada shop di game Free Fire. Nah, ada icon berbentuk keranjang dengan ada logo bintang juga nih, terus tertera diskon di bagian bawahnya. Kalau nggak salah ini logo itu pemberitahuan bahwa ada item epic atau keren yang sedang diberi diskon cuy. Jadi enak ya kan kalau ada item keren seperti skin senjata, set bundle, dan lain-lain gitu. Yang keren atau epic sedang dijual murah atau sedang ada diskon untuk pembeliannya. Wah mantap. Garena, I love you. Yang ke delapan. Ada pembaruan baru pada bagian fold atau set bundle Nah, nantinya akan ada pembaruan atau update baru Yang mana akan ada aksesoris baru yaitu topeng atau penutup wajah Boleh-boleh nih update cuy Wah, udah sih, udah sih ini nih baru namanya big update atau update besar ya kan Semoga saja HP kita masih lancar ya Buat main game Free Fire setelah update besar nanti Kalau nggak kuat ya auto beli HP baru buat main app, -app. <tik> Yang ke sembilan Ada aksesoris topeng atau penutup wajah di game Free Fire Nah ini dia aksesoris topeng atau penutup wajah yang gua maksud tadi cuy Keren bukan di game Free Fire ada skin wajah atau topeng kayak gini loh Boleh-boleh nih digabungin sama bandel-bandel lain ya kan Auto keren sih ini cuy Dan nantinya bakalan ada skin-skin topeng atau penutup wajah yang lebih keren, epic tentunya Jadi tungguin aja ya info-info updatenya Oke okay. Yang ke sepuluh ada info lanjut suara dari karakter baru Kueita. Need <San> me to kick something? Top goal scorer at your service. My friends, Come hat trick. You have to score your goals. Dan berikut adalah arti dari suara karakter Lukeweta tadi, cuy. Need me to kick something? Top goal scorer at your service. My friends, Come hat trick. You have to score your goals. Yang ke sebelas Ada event top up berhadiah Nah Hari ini atau besok Gua lupa Akan rilis event top up berhadiah Emot keren ini cuy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 Gua Adi tutup cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground. Salam update. Couldn't even hear me yell. I yelled so loud. I'm a white when I'm feeling down. down I fight, even when I don't know what is right I'ma pick a side, and I'ma take pride I will decide my fate and die Will never let them tell me who I am If you try to shake me, I'll Put it on the ground, where I stand Never give up, that was always the plan It's so cold yeah. outside I'm alone, I'm alright It's so cold Ugh. outside I'm alone Ganteng kan gue? Fuck it.